Merangkai kata-kata Ki -kata apa menang menjalani sebuah cerita milik Angen? Inti ini, nih, jalani skenario umur Dewi. Ojeng Dewi skenario Dewi yang gue urungin semua saat Skenario suntikan akhir Gusti. gue Bahyu turun ngisang lakoni apa yang Gusti pengin masa kau harus ngelakonnya aku pingin gusti ora nah, turu gusti ngerti awal yang ngelakonnya aku gusti bakalan nggakhi dalan sing padam, gusti bakalan nggakhi dalan sing jembar. Neng, kalau kowe, sing kurang bersabar. Mangan dengan teguh suku gusti setir Bahkan rintangan urepmuin selalu tawo yang garam-gampai ke kesuksesan Neng, inti ini ya cukup tenang lawakmu, ojeng gagasih wong liya liyoh, main mengikut campur urusane wong liya Inti ini berobeksiah wakmu diwi benar-benar menunggret udewe dan bersyukur aku sing gusti ingwene kadangnya menunggsi okeh ngeluhi okeh nolak eh apa sing kayak gusti kadang kayak aku bareng ya tersesat lalu iku mengambil handik padang ya sambet merah apa terus ngelewai telah nureku ini aku berpikir Gusti bantuan sehari aku tetap lakoni tetap tak hati aku sendalani Gusti tetap aku mengendalani Gusti, sabar suatu saat aku bakalan iso dirimu sukses suatu saat aku bakalan nisau di bahagia warga warga aku segera gak kasih apa aku mau itu apa aku ponceng aku ingin sempet dikali anjlok murgo koncong anjlok murgo itu berguna saking ke blokku murgo murgo di labeh saking aku anjlok kaperamu sil nolok bahkan menganggak kudiri sil nolok batang keluarga pun ikut rapat ini nih kiri kuih aku tetep orang nolok Pakaran yang pikir aku bakalan tak kau bahagia, wak aku burp ya cara nih. Mau kemukolai buat bahagia, mau kemukolai bisa sukses bahagia nih wak aku. Intinya kau polo polo kau tetap semangat nyambut kawin. Eling, gusti betul sehari, tetap sabar, tetap ikhlas posisi posisimu saiki. Nyat wong Pong duit, neng tetap otekun, neng usaham apapun pekerjaanmu, sulon, kalau wajar lali dukung gih.